Doa malam dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, Anak Allah yang bertahta di Kerajaan Surga. Terima kasih, Yesus, atas hari yang Engkau berikan pada hari ini untuk kami. Engkau memberkati dan menyertai kami sepanjang hari ini. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Sehingga kami boleh bekerja dan beraktivitas sepanjang hari ini. Yesus, saat ini kami hendak tidur. Berkatilah kami sepanjang malam ini. Kiranya kami boleh tidur dengan tenang agar kami boleh beristirahat dengan baik, sehingga besok bisa beraktivitas kembali. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang ingin mengganggu tidur kami dan jauhkanlah kami dari orang-orang jahat. Begitu juga dengan keluarga kami, Yesus, dimanapun mereka berada, Engkau berkati juga tidur mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu